Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita berjumpa lagi Untuk membahas cara mencabut Tutup Taming Sepeda motor Supra Grand Atau suprapit ya Nah Di video kali ini Kan sering sih Teman teman cara nyopot ini harus menggunakan ekstra pull atau menggunakan yang namanya kalau kami di sini menyebutnya tang monyet ya. Cuman kebetulan kita di bengkel ini nggak punya ya kan. Dan kita akan membagikan triknya cara membukanya yang lebih gampang, oke. Okay? Caranya enggak kasar ya, Bos. Pertama ini kita pukul dulu. Pukul, beser. Cukup gampang, tinggal dipukul dan dia sudah keluar. Oke, okay, guys, kita bisa menggunakan cara seperti yang tadi. Apabila ininya masih ada, ya kan? dan kita bisa menggunakan cara yang kedua, nah, kita pasang lagi. <tuh> cara yang kedua adalah ini kan sering patah nih ini dan ini kan sering patah jadi kita gunakan cara yang sama nah seperti ini ingat ya kita memukulnya tujuannya supaya lubang drat baut ini agar digeser ke depan sedikit tujuannya apa Agar alat yang kita bikin ini bisa masuk ke dalam sini, nah, kalau gini kan dia bisa masuk, kan bisa masuk karena terganjal oleh drat yang ada di dalam. di disini lubang sama batnya sudah bergeser nah, oke okay. otomatis ini sudah bisa masuk nah ini caranya saya buat sendiri tangnya tangnya saya kasih saya kasih jari-jari bekas nih. kan ada cantolannya nah, jadi cantolan ini tujuannya untuk menarik si tutup temeng tadi seperti ini. Nah. Nah. Tapi ini ya, ini digunakan hanya untuk yang ini sudah patah ini, yang biasa tempat tang monyetnya untuk menggigit ya dan ini. Nah, kalaupun tidak patah, kalau mengalami kesulitan bisa juga menggunakan cara ini. Ya, nah, cukup gampang udah tinggal kita tarik udah, selesai kan nah, copot oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh